Sekarang, kita akan jawab kunci jawaban di halaman 141 Bahasa Indonesia kelas 5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Tunjukkan letak informasi jawaban pada brosur. Baik, di sini kita akan menjawab 10 pertanyaan. Langsung saja kita jawab dari soal nomor 1. Di kota mana museum tersebut berada? Jawaban, museum benteng Predebuk tersebut berada di titik 0 km Yogyakarta. Soal nomor 2. Berapakah harga tiket masuk museum bagi satu orang dewasa? Jawaban, harga tidak masuk museum untuk satu orang dewasa adalah 3000. Mohon maaf, di sini kita coret ya. Di sini seharusnya tiket masuk. Harga tiket masuk museum untuk satu orang dewasa adalah Rp3000. Soal nomor 3. Pada hari apakah museum tidak dapat dikunjungi? Jawaban, museum tidak dapat dikunjungi pada hari Senin. Soal nomor empat, berapakah perbedaan harga tiket anak dengan dewasa? Perbedaan harga tiket anak dengan dewasa adalah seribu rupiah. Soal nomor lima, apa saja jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungi museum ini? Jawaban. Jalur komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungi museum tersebut adalah WhatsApp, telepon, dan email. Soal nomor 6. Bagaimana cara menuju diorama 4 dari pintu masuk gerbang timur? Jawaban. Cara menuju diorama 4 dari pintu masuk gerbang timur adalah berjalan terus hingga melewati diorama 1 dan 2. Kemudian belok kiri, diorama 4 terletak di sisi kiri gedung museum. Soal nomor 7. Di manakah letak diorama 2? Jawaban Letak diorama 2 adalah bersebelahan dengan diorama 3 yang terletak di sisi kiri gedung. Soal nomor 8. Apa persamaan dan perbedaan diorama 1 dan 3? Jawaban. Persamaan diorama 1 dan tiga adalah memiliki bentuk yang sama, sedangkan perbedaannya adalah pada diorama satu berisi peristiwa perjuangan Pangeran Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Pada diorama tiga berisi peristiwa Perjanjian Renville hingga pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Soal nomor sembilan. Bagaimana cara menuju ke Museum Sonobudoyo jika kalian sedang berada di Benteng Predebok? Jawaban: Cara menuju ke Museum Sonobudoyo saat kita sedang berada di Museum Benteng Predebok adalah berjalan ke arah selatan jalan Peruk Pengurukan. Soal nomor 10. Apakah nama gedung yang berlokasi tepat di seberang museum Benteng Predebu Jawaban, gedung Bank Indonesia dan kantor pajak berlokasi tepat di sebelah museum Benteng Perdebuk.